Alhamdulillah, Alhamdulillah alami, wa ala musalin, wa wa ba'du. yang terhormat Bapak Dokter Muhammadani MAI selaku CEO Milenial dan juga Mr Nugroho yang Alhamdulillah sudah bisa hadir juga teman-teman junior class pada pertemuan 11 ini mohon maaf sebelumnya Uh, untuk teman-teman yang sudah menunggu, baik sebelum kita mulai, Seperti biasa kita awali dengan membaca suatu rahmat al bersama. Alhamdulillah, fatihah Allah, Bismillahirrahmanirrahim. -fatiha. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Amin amin ya alamin. Selanjutnya saya perserahkan kembali kepada Mas Roko. Silakan, Mister. Ya. Oke, Adik-adik, uh, kita lanjutkan lagi ya. Maaf telat soalnya apa? Eh, uh, pas waktu salah hari. Saya pikir kelasnya ini apa hari Jumat. Kemarin soalnya tadi loh, kok udah dua kali gitu. Oh, ya ternyata kelasnya hari Sabtu gitu. Saya waktu oh, lupa baru ingat tadi. Mohon maaf ya. Oke, Adik-adik, kita lanjutkan lagi ya, kelasnya ya. Nah, kema Mister. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang penggunaan perdua. Ya, ingat top 2 itu dipakai untuk apa? Adik-adik? Untuk masa lalu. Masa lalu. Ya, masa lalu. Berarti kalau kalau kemarin bisa pakai verb 2 enggak? Kemarin bisa. Bisa. Minggu minggu lalu bisa enggak? bisa hari hari senin yang lalu bisa nggak bisa bisa tahun lalu bisa bisa 10 tahun yang lalu bisa bisa bisa kalau hari ini bisa nggak nggak bisa bisa tapi tadi sore tadi pagi misalnya tadi pagi oh. atau tadi siang boleh ya, tadi gitu ya boleh nanti nanti kalau nanti kalau sudah ini bisa bagiajar kan kalau besok boleh gak? nggak nggak nggak boleh ya ingat penggunaan POP2 itu hanya boleh dipakai hari hari yang sudah Di, sudah terjadi yang sudah terjadi yang sudah terjadi jadi nggak boleh untuk kalau untuk besok bahasa inggrisnya apa besok nanti ada lagi besok itu nanti ada lagi santai aja ya, pelan pelan nanti ada lagi besok nanti diajarkan seperti ya oke nah ini ada ada ya coba lihat pertanyaan. Uh, pertanyaan ini. Nah, karena sudah diajarkan Mister Batik, maka kita bisa pindah ke apa? Pindah ke buku ini. Ya, uh, ini lihat judulnya ya. Health matters. Artinya kesehatan itu penting. E. Penting. Matters itu penting ya. atau ber berguna atau ber atau penting gitu ya. Coba, coba perhatikan pertanyaan ini. What was Simon's temperature? Berapa? Suhu tubuh, Simon, capnya bagaimana? tubuh, Simon, capnya bagaimana? Subuh, tubuh, Simon, tubuh, Simon, Coba dia. Suhu tubuh, Simon, capnya bagaimana? Subuh, tubuh, Simon, bagaimana? Kalau bahasa Inggris bagaimana? teman-teman? Suhu tubuhnya? bagaimana? 39 39, 39 simons Sim. Hmm. it it's 39, it's 39. Kalau suhu itu suhu itu ininya apa-apa ukurannya apa temperatur eh, temperaturnya ukurannya oh. berapa ukurannya maksudnya kalau suhu tubuh kalau kalau panjang, suhu tubuh kan biasa. Ya, kalau panjang kan meter. Kalau suhu tubuh itu berapa? Suhu tubuh biasa 36 Ya, maksudnya ininya apa? Mata apa? Ininya apa? Eh, satuan ukurnya, satuan ukurnya apa? Huh? Celsius Celcius. Nah, Celsius berarti bilangnya bagaimana? It's it 39 Celsius nah it's thirty nine degree celsius gitu ya degree celsius artinya tiga puluh sembilan derajat cel Cius. Celsius. Adanya derajat itu bahasa Inggrisnya apa mister degree, degree. Nah, ini ya degree coba eh, ikuti mas bakti ya degree artinya apa degree derajat, derajat. Berarti, kalau 40 derajat celcius bagaimana? 40 puluh derajat Bagaimana? Cuma diganti angkanya aja empat puluh derajat Celsius, empat puluh derajat Celsius, nah puluh derajat degree Celsius, Celsius, Ya, jadi jangan langsung apa 40 celcius salah kalau 40 celcius karena ada derajatnya 40 derajat celcius lanjut ya oke nah sekarang ini gantian ya coba Fatan halo Fatan oke Fatan coba Lihat di hari ini hatan. Hari Thursday. Thursday itu apa? Uh, Thursday maaf, Thursday. Thursday itu hari apa? Thursday. Thursday. Thursday. Thursday. Thursday. ada ada R-nya. Thursday. Hari apa, Patan? K? Kamis. Kamis, yang ini ya. Nih ya, Kamis nih ya. Coba. Yang ini gambarnya yang ini berarti ya. Coba. Ada, pejab, ada pertanyaan gini, Where guru, was Simon on Thursday. Wearing was Simon on Thursday. Artinya bagaimana, uh, Fatan? Where was Simon on Thursday. artinya bagaimana Fatan was Simon on Thursday. Gimana, was Simon on Thursday. Di Kak? Wearing was Kemarin bukan kemarin. Tuesday so, itu hari Kamis. Hari Kamis. Simon di hari Kamis. Kamis. Nah, di ini? Di ambulans. Nah ini bukan ambulans tapi rumah rumah sakit. Rumah sakit. Gimana bilangnya? Biwas. Biwas. In. In. Hospital. Nah gitu, he was at the hospital, boleh, atau in the hospital, boleh, at the hospital, ya. Pakainya he was apa he is, Fatan? He was. He was, kenapa? Karena sudah ke terjadi kema kemarin. kemarin. Sudah terjadi, makanya tidak pakai. Is pakainya he was. was. He was. Oke, okay, nomor 3. Eh uh, Ataya, halo? Ataya, halo? Oke, lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang bisa jawab ini ya, kabarin ya. Oke. Nah, sekarang kita jawab bareng-bareng ya. Why were Simon and his mother at the hospital? Kenapa? Why itu apa? Kena? Halo? Kenapa? Halo? Apa? Kenapa? Terus dilanjutkan coba. Kenapa Simon? Kenapa dan... Simon dan ibu ibunya di di, ho di hospital hospital itu apa rumah sakit nah oke okay. kenapa Simon dan ibunya di rumah sakit kenapa kira-kira Pak Tan? kalau orang ke rumah sakit itu kenapa karena karena sakit Nah, coba berarti gimana? I- i- dia karena dia sakit. itu bagaimana i- kaos i- kaos i- kaos i- kaos i- i- sakit bagaimana? i- i- i- i- i- i- i- i- i- Ingat kalimat kalau dalam bahasa Inggris itu harus ada kata kerjanya. Kalau dia, dia sakit itu kak itu ada kata kerjanya enggak? Dia sakit. Ada. Mana kalau ada mana kata kerjanya? Sakit. Sakit masa kata kerja bukan sakit itu kata kata sifat. Ya. Berarti dia sakit. Berarti kalimatnya verbal atau nominal. Iya nominal, nominal karena tidak ada kata kerjanya maka itu kalimat nomi nominal berarti di titik-titik sig, nah titik-titiknya itu tubuhnya apa berarti i, ikaus, ikaus, i, siu, i, i, pilih antara is sama was. yang benar yang mana, Was. Nah, he was he was sick. Nah, because he was sick, was sick. karena dia sa, oh dia is. sakit ya. Kenapa pakai was pakai? Karena per, sudah, terja, sudah terjadi. Sudah terjadi. Nah, kalau sakitnya sekarang bilangnya he, he is nah, he Kalau is. sakitnya kemarin, He kalau sakitnya kemarin apa hi hi hi hi ya. kalau sekarang is kalau kemarin was hmm. dilihat catatannya ya Pak ya. tuh hmm. kemarin sudah dicatat ya tubi itu ada m is R kalau ini berubah jadi was sama Wallpaper wow. nah, gitu ya? Oke, selanjutnya uh, secara berbareng ya, nomor empat: When was Simon well again? Kapan ya? Kapan Simon? Kapan. Simon uh, sehat lagi? Kapan ini? day on Friday. On Friday. On, pakai on ya. On Friday. On Friday. Oke, okay, good. Sehatnya di hari, di hari Jumat. Ya. Oh. Oke. Okay. Sekarang perhatikan ya. Kemarin kita sudah belajar ya. Coba. Nah, coba. Satu-satu uh, dulu ya. Coba, Didi. Nomor satu itu artinya bagaimana, Didi? D. Okay. itu di laki-laki baca dulu aja baca dulu aja. itu sama itu sama medicine medicine because he had a cold Oke, okay, he took some medicine because he had cold. Dia took some medicine. Nah, Dia laki-laki. dia. Nggak ya? laki. usah sebutkan laki-lakinya, nggak perlu dia hmm. gitu aja. Dia. Iya. Nah, ada kata tuk Kira-kira itu bentuk satunya apa ya? Coba, ada yang bawa kamu sekarang coba dilihat. Tuk itu verb satunya apa? artinya artinya apa bersin bukan masa batuk tuk? bukan coba batuk coba dilihat dulu di kamus coba coba dilihat dulu di kamus ya ambil mengambil bagus tuh oh bukan ambil ya tuk itu mengambil nah. Maaf, maaf ya, anu suara apa? Suara audionya itu masuk ke ini. Kayaknya di tempat nathan deh. Jadi masuk itu tempat. mengambil ya, Mister. Nah, tuh itu verb satu, okay. tuh itu verb, du, verb dua, verb, verb dua. Verb adalah tag. Tag berubah Take. menjadi Take. tuk. Tuk. berubah menjadi tuk. Nah, berarti dia reguler atau irregular? Hmm. Hmm. udah lupa ya? Irreguler. Irreguler, bagus ya. Masuknya tidak terang enggak ada IED. enggak nah, ed Oke, saya ulang lagi ya. Mister, bantu ulang lagi ya. Bentar. Nah, jadi begini teman-teman. Bentar, sebentar ya. Sebentar. Saya ulang lagi ya. Jadi kan ada kayak gini ya. Patan, patan, perhatikan ya, Patan dan Adya ya. Kata kerja itu, kata kerja itu ada tiga bentuknya. Nah kita belajar bentuk satu dan dua dulu. Nah, work itu apa? Kata ker, kata kerja. Kata kerja. Nah kalau misalkan work, ya, bekerja, ya bekerja. Itu bentuk keduanya apa? Work, work. Pakai ed, work. Work, the... work. Terus kemudian ada, eh, uh, walk tadi, walk, walk itu apa? Berja. Berjalan, berjalan ya? Apa Mat nih? Walk itu berjalan, berubahnya jadi apa? Walk. walk, walk, nah, walk, walk miripnya ya? Wajahnya walk. walk, walk, belakangnya tambah deh walk, walk. Nah, kayak, kayak bahasa Arab ya, walk jadi ada uh, ada deh mati di belakang. Wow ya. Terus kemudian ada tadi, apa itu tadi, Fatan Fatan halo. Tadi itu apa? Halo, tuh. Ya, tadi itu apa, Fatan? Tadi. itu apa? Belah. Mengari. Hmm. kok berlari. Berlari belajar ya. belajar, I study English artinya apa kata saya? Saya belajar Inggris Nah gitu ya, study itu belajar. Patan gigi dan ataya teman-teman yang lain, dan juga teman-teman yang lain. Ini ya, coba dihafalkan kata kerja sehari-hari. Ya nggak usah yang susah-susah. Bangun, mandi, makan, ya, berangkat, ya. berangkat gitu ya coba dihafalkan, ya. nanti akan sangat membantu kalian nanti kalau ada ada ini gitu ya ada ada kegiatan baca inggris nanti akan berguna stajit nah, berubah menjadi sta nah ini perhatikan kuatannya atau ya Ataya. Dihafalin dua-duanya apa verb satu sama verb dua dihafalin iya dihafalkan aja buat kalian sendiri bukan buat mas Bakti. gitu nanti kalau ada nanti diajak apa ngobrol sama gurunya atau ada tugas di sekolah nanti gampang gitu ya paling aja yeah. yang namanya bahasa itu pasti bergu pasti berguna enggak ada yang gak, gitu ya. work work walk walk gitu ya nah ini patan coba lihat belakangnya ada apa ini patan keduanya ditambahin apa patan ED ED nah yang ED ED ini disebut regular. Regular artinya artinya ter teratur. teratur. Nah yang ED ED. Nah, yang tidak ada ED ED-nya yang berubah jadi gini misalkan reguler Go pop, pop menjadi when when. Contoh tadi ada take take itu apa? meng mengam mengambil. Mengambil jadi apa tadi? tuk-tuk oh. nah, ada drink apa drink Drang. drink Men jadi a, minum minum minum jadinya drink nah, ada it apa itu it makan. makan makan jadinya eat ya nah, yang ya yang enggak ada e e-nya ini disebut apa irregular irregular tidak beraturan. Tidak beraturan. Oh, Jadi, bentuknya itu acak maksudnya. Tuh, kan? nggak ada ide ed nya Maka bentuknya acak. Eh. Ya, nanti kalau ini, kalau apa menghafalkan itu pakai yang uh, dihafalkan aja yang ini aja. Yang apa bentuknya yang iraikuler, kalau ingin menghapal ya. Coba, kemarin sudah dikasih ini kan? Sama Mas Balti kan lembar itu kan? Sudah. Ya, ya itu tinggal dihafalkan Masih saja. Dihafalin. Ya nggak apa-apa ya dihafalkan saja. Dicari artinya dulu ya. Dicari artinya dulu baru dihafalkan. Dihafalkan. Boleh pakai Google, boleh pakai kamus gitu ya. Nah, balik lagi ke sini. Fatan uh, bisa dipahami Fatan? Bisa tuh. ya. ya. Oke okay. ini verb 1 yang bisa. kiri ini verb 1 yang kanan ini verb berapa? Verb 2 Dua. Dipakai untuk apa Fatan? <tuh> Untuk hari hari. Yang, hmm, kegiatan yang sudah terjadi jadi. Sudah terjadi. Kalau sekarang terjadi pakainya yang mana? Pop. Pop 1 ya. Tapi kalau kalau sudah terjadi pakainya pop 2. 2. Berarti yang ini ya. Ataya, ya? Kalau sudah terjadi pakainya beberapa berapa ya? Oke, okay, mungkin ini ya. Oke, okay, lanjut lagi dulu ya. Nah, coba diartikan ya. Pelan-pelan di sini ya. He took some medicine because he had a cold. Iya. Medicine itu apa? Medicine itu apa? medicine coba dilihat obat-obat obat. dia mengambil obat mengambil obat itu maksudnya Berarti ya, kita... obatnya yang di. coba dilihat, Aduh diserahkan dulu diserahkan dulu oh, itu ya. sama desain artinya itu dia minum Oh minum obat jadi kalau di Indonesia itu uh, minum itu uh, minum obat ya hmm. kalau di Amerika itu pakainya Mengambil obat, tapi kalau di Indonesia itu minum obat. Because, karena. Karena. He had. I. A cold. Nah. cold. Cold. Oke. Okay. Lanjut lagi ya. Enggak, enggak. Ada kata had. Had. Itu verb satunya apa? Verb satunya itu adalah have. Have oh. itu artinya apa? Coba dilihat punya. Punya, punya bagus nah berarti lihat ini dia punya <tuk> kok itu, apa? De, <tuk> de, <tuk> kok itu apa demam bagus kok itu artinya de demam Mam. berarti karena dia punya de demam punya demam. Punya demam atau uh, mengalami demam gitu ya Nah Oke, coba di, diartikan lagi dari depan. Dia minum. Dia minum obat karena, karena, karena dia, dia, dia punya dia demam. Bagus ya. Dia minum obat karena dia punya de demam. Memam. Gak punya sakit demam gitu? Punya sakit demam. Gitu ya. Jadi demam itu ya nggak sakit kan nggak perlu disebut demam gitu aja. Kan? Oke, kira-kira gambarnya yang mana? Kalau yang A, C, C, oke. Okay. Kalau ini, kalau apa? Kalau uh, apa? Kalau fatan? Gambarnya yang mana fatan? C juga, sama. D, D, ya. Hmm, sebentar ya, sebentar. Pandangan diukur. Oke. Okay nanti deh nanti deh. nanti ke sini lagi deh coba coba gambarnya banyak soalnya Oke nomor dua dulu ya nomor dua dulu coba diartikan coba uh, sekarang Patan yuk coba loh. halo halo sal. Oke, Coba halo tunggu sal, tunggu tunggu. kakak-kakak ini kakak. diam. oke yuk Patan we ate coba dibaca dulu sampai belakang ya we we a lot a lot because because We? we were hungry. Bagus. Coba dihatikan kata. Kita. We itu kita ya. Kita. Kita. Eh, makan. Bagus. Makan. Makan. A lot itu ber. Ba banyak. Ya. Banyak. Kita, kita makan, makan banyak karena. Banyak karena. karena we were hungry. Kita. Bah, kita lapar. Nah gitu, kita makan banyak karena kita, lah, kita lapar nah, Kenapa pakai it tidak pakai it karena, karena sudah terjadi Nah karena sudah terjadi Jadi mungkin ceritanya hari Sabtu lalu kita, Saya itu makannya banyak banget karena saya lah, lapar with eat, sama Kenapa ini pakai were Karena ini kalimat apa? masa lalu. Masa lalu dan ini kalimat nomi nomina. Nomina. Kalau e biasa, kalau terjadinya sekarang we we are. Tapi karena are. kemarin, kemarin pakainya we were. We were. We were. Oke, ini nomor dua yang mana ya? Coba. Yang E. Yang, e yang E, bagus. Nah, ini makanya banyak nih, bagus yang E ya. Oke, good. Sekarang nomor tiga. Didi lagi coba. She? She, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, Dibaca dulu dia, dibaca to, dulu sampai, dia uh, dibaca dulu sampai akhir. Dibaca dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, Early. Early, because early, because she was tired. Dika, oh, Dika, oh, Dika, oh, Dika, oh, Dika, oh, Dika, oh, Dika, oh, Dika, oh, Dika, oh, Pergi Pergi, bagus. Pergi Ke oh, Kamar. oh, Dika, oh, Dika, Lebih. Early lebih cepat lebih, lebih cepat Oh ya lebih cepat karena, karena dia, dia mengantuk. Pirate masa ngantuk? Eh. Apa coba? Ca? capek. Capek bagus ya. Dia went to bed early. Ada went to bed kalau di bahasa Indonesia kan pergi ke kamar. Ke kamar. Tapi maksudnya itu Tidur gitu ya, pergi tidur Maksudnya itu ya tidur nah, Dia pergi ya. tidur Lebih, apa tadi Lebih, lebih cepat nah, Karena Dia, ca dia capek. capek Nah gitu ya Dia pergi ke sini Karena dia ca capek. capek Berarti berarti gambarnya yang mana Yang A Yang A, ya, yang A Ya itu lihat ya, dia tidurnya lebih cepat Jam tujuh malam udah tidur Jamnya kan kelihatan, kan jam tujuh, kan. Oke, sekarang empatan yuk. Nomor 4. Nomor 4 coba. Dibaca dulu sampai akhir ya. Dibaca dulu sampai akhir ya. I. I. I. I drink. Maaf, I, drink. I drink. drink hai, hai, I hai, hai, drink. bacanya hai, drink. Drink. drink. drink. Dengeng, I dengeng, air I air dengeng, air I air dengeng, air dengeng, air head. air the diartikan ya Fatan ya, Didi jangan ikut dulu ya, coba Fatan, yuk. I drink a lot, artinya apa Fatan? Saya, saya minum. Lot itu apa? Ba? Banyak. Ya. Saya minum banyak. Karena, karena. I had a temperature. Saya, saya punya demam. Demam bagus ya, cold sama temperature itu sama, tapi kalau cold itu identik dengan flu. Ya, flu berarti kalau flu itu ada apa? Kalau kita flu itu gejalanya apa aja sih? Kayak Ada bersin. Bersin. Bagus. Batuk, batuk. enggak? nggak? ya nggak? Iya. Bila ya, nah, berarti nomor Bersan. satu ini jawabannya yang, yang D. Yang D. Ya. Sedangkan nomor empat jawabannya yang, yang, yang C. C. Karena kalau temperature itu berarti dia de demam. Demam, demam saja. Demam saja. Nggak, nggak pakai T enggak pakai pilek, nggak pakai batuk, gitu ya. Jadi cuma demam tok. Ada kan yang pernah sakit tapi nggak pilek, itu cuma demam tok. Ada kan? Ada. Nah, Ada. Karena nggak selamanya, nggak selamanya itu kalau kita kena flu itu cuma apa? Itu selalu bersin-bersin. Kadang cuma demam tok, gitu ya. Oke, berarti jawabannya nomor empat. Empat, ya. Eh, sorry tadi no, berapa C. nomor? Eh C ya, C. Ya. Jawabannya C. C ya. Oke, okay, sekarang Patan, halo. Halo. Uh, Drang, itu top satunya apa, Patan? The ring. ring, bagus, pinter ya. Kalau head, top satunya apa? Head. Nah, oke, okay, good, bagus, Patan, ya, pinter. Di apa? Dilanjutkan, terus ya, belajarnya. Oke, okay, sekarang Lidi, nomor lima. Ya, yeah, the doctor. Gak. Gak. Give, give, give. Give. give her song because because she had a stomach H. dokter dokter gave itu apa ya top 1 Memberi. memberi, bagus berarti top 1 apa? Give, G give. Oke, okay, sebentar ya. Berarti uh, give berubah menjadi Gap. give, give. Gap. Artinya sama, memberi, memberi. Cuma ini bentuk pertama. Kalau yang ini bentuk kedua. Bentuk kedua. Kedua, ya. okay. Give her some medicine. Artinya apa? memberi memberi iya oh, oke okay. memberi dia obat nah, karena iya, dia punya punya nah, kemarin sudah sakit itu. perut nah bagus stomach ache itu artinya sakit pe perut sakit perut jadi ini kan bagian tubuh tuh stomach itu kan bagian tubuh apa itu stomach pe perut. Nah, edge kalau belakangnya tambah edge itu artinya sa, sakit, sakit perut. Stomach edge artinya sakit pe, per perut. Kalau headache head itu apa head? ke kepala head itu apa kepala kepala. Kepala. Kalau headache berarti apa sakit sakit, sakit kepala kepala. Bagus. Kalau kalau ini kalau apa? Sak eh, nose itu apa nose? Hidung. Hidung bagus kalau nose age? sakit sakit sakit hidung, sakit hidung. ya mungkin hidungnya habis, hab oh, okay. habis flu, habis atau apa gitu jadi bengkak gitu kebentur. Kan? Nah kebentur boleh atau jatuh gitu ya nose ache. Gitu ya. Oke, okay. nah eh, gambarnya yang mana? Jadi nomor 5. Hmm, yang yang ada ke dokternya yang mana? Yang dokternya yang ngasih obat yang mana? D. Leh. Yang yang F yang ya. F, yang ya. F yang F yang F. Nah, kalau ini bukan dokter B. tapi dia dokter, G. dokter, dokter gigi. Dokter gigi. Ya, berarti dia untuk nomor 6. Coba, baca yuk, dibaca yuk. Nomor 6. They. They. Were good. They saw. They saw the dentist. Dentist. Because. Because they they had uh? a tooth. Tooth. Tooth. Tooth. Tooth. To to Hut, age. age, artinya apa? Dia, dia, eh mereka, so, mereka. Mereka, so, so ya, mereka bener, mereka. Mereka, so, so itu apa ya? Satu satunya apa kira kira? Artinya apa? Ada yang tahu, teman teman, adik adik? Enggak. So itu persatunya, nah ya, so itu persatunya so. adalah see. Si. Nah, see si itu apa berarti? Hmm. Me, meli, melihat. Me, melihat atau berte, bertemu. Ya. Melihat atau bertemu. Bentuk keduanya jadi bertemu bukannya. Nah, boleh. Artinya itu kalau dalam bahasa Inggris see si itu bisa melihat atau berte, bertemu. Ya jadi ini kita belajar bahasa inggris ya kalau bahasa inggris itu si itu bisa diartikan melihat atau berte, bertemu pertemu. si a uh, si berubah jadi apa ini siu hmm. ini loh, berubah jadi apa ini Eow. so bilangnya so so so bukan sau so gitu aja so. So. so so so gitu aja nggak usah w gak nggak pesaau gitu nggak perlu so oh. So, so bagus ya. Si berubah menjadi so. so. so. Ini maksudnya apa? Regul, ira, e -regul e -regul e -regul e -regul Karena tidak ada e, ednya. E e Berarti mereka bertemu. Mereka bertemu. Dentis apa sih dentis itu? Dokter gigi. Okay. Dokter gigi bagus. Dokter gigi sama Arang. dokter. Nah, dokter gigi sama dokter biasa beda nggak? Beda. Okay. beda. Beda. Gitu ya. Jadi dentis itu tidak diartikan dokter. Dentis itu lebih lebih spesifik. Artinya dokter gi, gigi. Dokter gigi. Ya. Uh, kalau kita demam ke, ke dokter gigi benar atau salah? Salah, salah. Harusnya ke dokter gigi. Nah, jadi jangan ke ya. Dan di situ, dokter gigi, dokter gigi mereka bertemu dokter gi, gigi. Gigi. Gigi. gigi karena mereka nah. punya karena. sakit gigi. Bagus, mereka punya sakit sakit gigi, gigi. artinya mereka mengalami sakit sakit gigi. Begitu nah, ya. Ini kenapa pakai when, kenapa pakai it, kenapa pakai so? Karena terjadi. Terjadi. Ter... Sudah sudah terjadi. terjadi. Sudah terjadi. Gitu ya. Nah, misalkan Ya, halo? PR-nya jadinya gimana dikumpulin sekarang? PR yang mana? Yang lima kata. Oh, yang lima, lima kata. Oke. Okay. Yama buat ini ya, buat pertemuan ini ya, buat pertemuan selanjutnya ya. Oke, Fatan, halo, halo Patan. ya Mak. Halo, Tung. Di hari Rabu ya, di hari Rabu ya. Oh iya. Fatan, hmm. uh, kemarin sudah dikasih ini ya, lembaran dari ini ya, dari Mister Bakti ya, yang itu ya. Udah. Ya, coba ini ya, Fatan buat lima kalimat ya, dari situ ya. Misalkan, saya makan nasi gitu. Kemarin saya makan nasi. Berarti gimana? Yesterday. Yesterday. I. It atau it? I. I. Uh, bentar, bentar. Ini saya ke dulu ya. Jadi, sebentar. Karena Fatan masih ini. Kemarin nggak masuk. Kemarin saya makan nasi. Bagaimana? Yesterday. Yesterday. I. I enggak banget. I. Enggak. I. I. Eat, pakainya yang ini bagus. I eat. Rice nah, apa? Rice bagus ya. Kalau makannya hari ini pakainya Eat. Eat. Ya. Kalau makannya kemarin pakainya eat. Nah, kayak gitu bagus ya. Coba itu kemarin sudah dikasih ini lembar apa? Lembar kata kerja sama Mr. Bakti. Coba satan ya dan juga ataya. Coba buat lima kalimat ya dari kalimat itu, ya dari kata kerja itu. Ya. ya Gunakan apa? Gunakan kata kerja bentuk kedua. Kedua. Bukan bentuk keti, ketiga atau pertama ya. pertama. Bentuk kedua ya. Nah nanti dikumpulkan hari hari Rabu. Nanti kita balas bareng-bareng ya. Bukannya campur? Ya, campur boleh, boleh apa ya? Sorry, sorry, campur yesterday boleh. yesterday sama today kan nah, boleh ya? Yesterday sama today boleh ya? Jadi, oh yesterday sama tuh today boleh. Today. Nah, kalau today pakainya apa? Batang, fokus satu, fokus satu yang 1. ini ya. Kalau kemarin pakainya apa? Bob berdua dua gitu ya? <coughs> Oke. Okay. Kita tutup ya, uh, kita ini ya, kita lanjut lagi ya sebentar ya, 5 menit lagi ya. Baik. Oke, okay. sekarang nah, coba kita jawab pertanyaan ini ya bareng-bareng ya. Uh, ada Who saw the nurse? Who? Who itu apa? Siapa? Siapa? Bagus. Siapa yang melihat? Siapa yang melihat nurse? Nurse. Itu nurse. Nurse, bacanya nurse ya. Nurse itu apa? Nurse. Si, ini ada Tom, ada su sama The Nurse. Tom nurse. itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Si. Kalau su itu apa? perempuan perempuan nah nurse ini ini ya laki-laki yang yang pakai baju putih ini ya coba siapa yang bertemu nurse siapa yang bertemu pera perawat nurse itu artinya pera perawat siapa tom tom yang ini ya good laki tom bagus ya Who saw the nurse? Artinya siapa yang melihat Pertanyaan. melihat nurse? Nurse, apa itu nurse? Para, perawat? Perawat atau ini, suster atau ini ya, yang itu ya, yang di rumah sakit itu ya, yang pakai baju putih itu ya. Tom itu nama orang. Nah, nama orang Tom. Tom itu yang cowok ya. berarti kan ya? Tom. Iya. Lihat gambarnya ini ya. Oke, sekarang uh, Matan dulu. Halo ya, Matan. Ya. Halo oh, Tom. Oke, nomor 2 Fatan coba. When Q went to the hospital to system? Oke. Siapa? Siapa yang bertemu? Per when itu apa? Per pergi. Bagaimana pergi? Siapa yang pergi ke siapa per siapa yang pergi? ke rumah sakit Untuk? bertemu Tom. Bagus. Siapa yang pergi ke rumah sakit dan bertemu Tom? Siapa? Tom itu yang mana? Tom itu ini. kan yang ini ya. Berarti ya. yang gambarnya yang mana? Yang D ya. Coba. Siapa itu? Saya yang nomor ini? tiga Miss. Iya ya nanti nanti. Uh, uh, mana? Pak yang D yang yang bertemu ini siapa yang pakai yang pakai baju biru yang c yang d gambarnya itu yang d yang d. yang c ini nomor yang c ini a c ini a kan rumah sakit dong so. ini juga rumah sakit kan tuh, hmm. tuh kan ada panjangnya tapi dia kebetulan waktu jam waktu jam makan makanya hmm. ada maknanya siapa ini Su Ayo, Tan, siapa? Yang baju yang baju biru siapa? Kalau Tom itu yang yang ini. Nurse itu yang berarti yang perawat. Ini siapa? Masa perawat, perawat masa badinya ungu. Yang umum ini siapa? Ini loh, namanya ini loh. Su. Ya, Su. Su. Su. itu biasanya singkatan dari Susan. Ya, Susan itu kalau orang orang orang Inggris kalau namanya Susan itu biasanya dipanggil Sue ya, Su. oke bisa dipahami ya kenapa pakai when bukan pakai go karena terjadinya sudah, terja, sudah terjadi. terjadi sudah terjadi terjadi pakai when ya. bukan pakai go ya. oke sekarang Siapa ya? Ini ada, sekali lagi, yeah. ada Tom, ada Sue, sama nurse. Ada Tom. Oh. Sue sama nurse. Who had a headache? Siapa, yang, siapa yang sakit kepala? Nah, siapa yang sakit kepala? Boleh, head itu nggak dibaca nggak, Bapak? Nggak diterjemahkan yang nggak, Bapak? A. Yang Yang oh, A berarti si, siapa? Sue. Sue, bagus. Sue itu? Perempuan. Nah perempuan berarti yang yang a. Oke okay, selanjutnya nomor empat yuk. Catatan. Who? Who gave Tom Tom medicine? Oke. Okay. Who gave Tom some medicine? Artinya apa? Siapa? Siapa mendapat hmm. Tom? Okay, Masalah mendapat. Give itu apa? Hah? Mem? Membeli. Nah, memberi ya bentuk pertamanya itu apa? Give ya. Give itu memberi yang ini ya. Give. Bentuk keduanya give. Give. Nah, bagus. Who gave Tom some medicine? Siapa memberi siapa memberi obat? siapa yang memberi Tom obat siapa yang memberi Tom obat siapa yang ngasih Tom obat itu siapa nurse apa siapa nggak nggak takut perawatnya oke bahasa Inggrisnya apa tadi perawat itu Nurs. Nurse. nurse nah, ikuti mas Batu nurse Nurs. nurse pakai o nurse nah, nurse pakai n r sama s ya nurse gitu ya. oke okay, bagus ya selanjutnya uh, apa uh, siapa uh, didi coba didi milih aja di milih yang mana nomor 5 sampai delapan pilih salah satu pilih aja salah satu tujuh tujuh oke silakan yuk siapa siapa yang meminum jus orange coba dilihat gambarnya siapa yang minum jus orange siapa tom tom bagus ya siapa yang minum jus orange itu yang minum adalah tom itu minum tom Oke, okay. uh, kena drink, in, drink ini bentuk kedua? Dua, bentuk, bentuk kesatunya drink. Uh, artinya apa, mi? Minum. Minum. Oke, okay. uh, sekarang halo, Oke, okay. nomor lima, enam, lapan. pilih salah satu. Nomor li antara lima, enam, dan lapan. pilih salah satu. Enam. Who had? Coba, Who? Oh. Oh uh, head a uh, and and an, an, an, I I apa ini test as bagus siapa siapa punya, punya tes test mata ah siapa yang punya tes mata tunggu Su. Bagus ya. Su. Yang punya tes mata itu Su. Yang ini gambarnya yang mana, Pak Yang B. Yang B. Bagus ya. Oke. Nah, jadi seperti itu adik-adik ya. Jadi, Mas Berkutih jelaskan lagi ya untuk menurut ini ya. Meringkas, menurut ya. Kalau kalimatnya verbal, maka kalau peristiwanya sudah terjadi, maksudnya itu kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, itu menggunakan subdu pep2 ya pep2 itu ada yang reguler sama ira ireguler kalau yang reguler itu yang belakangnya pakai apa yang belakangnya pakai ed nah jadi ketika dijadikan pep2 itu belakangnya pakai ed yang tidak teratur itu yang irregular Yang irregular bagus. Yang bentuknya itu A? Acak. acak. Jadi, enggak, enggak pakai EDD. -ed. Nah, mau enggak mau, kalau kalian pengen belajar bahasa Inggris, wajib menghapal tata ker, tata kata kerja, kerja yang e irregular. irregular Karena reguler itu jumlahnya banyak. Kalau kalian menghapal reguler itu salah, karena jumlahnya banyak. Jadi, yang dihafal itu yang irregulair diper, nggak usah kata kerja yang susah-susah, yang dihafal itu kata kerja sehari-hari aja. Contoh ini, ada go, go itu pergi, take okay. itu mengambil, drink itu minum, eat itu makan, have itu punya, give itu memberi, see ini melihat atau bertemu. Nah, gitu ya. Tuh ini. Jadi ini kata kerja sehari-hari. Nah, kalau kalimatnya nominal bagaimana? Nominal itu bagaimana sih? Kalau tidak ada? Oh tidak ada kata, kata kerja. Nah, contohnya, saya lapar tadi ya. Ada saya lapar. Saya marah. Nah saya marah dan seterusnya itu kalimat yang tidak ada kata kerja. Maka tubinya pakai yang apa? Pakai yang was dengan was. Was sama wur. Bagus. sama ya. Nah ini ya kalau kalau yang biasa itu kalau yang sekarang terjadi itu pakainya M I is hungry. Nah, Oke okay. kalau yang sekarang itu M is am is R ya. M, M is, is R, R. R. kalau terjadinya sekarang itu pakai M is R. Um. Kalau saya kalau Mas Berdi bilang gini I am hungry. Kira-kira hmm. sekarang saya masih lapar nggak? I am hungry. Tidak. Tidak. I am lo. I am Oh masih. oh, masih, masih perhatikan ya. Kalau pakai ini, berarti masih terjadi, masih terjadi, atau Ada. masih mengalami. Ya, berarti, kalau "I am hungry" artinya saya Kayak. lapar, Par. tapi sekali ini orangnya itu masih, masih, masih terjadi. lapar, masih lapar gitu, masih lapar, masih mengalami lapar. Jadi, hari ininya nggak perlu diini, Pak Tan. nggak perlu ditambahin. Hari ini itu nggak perlu. I am hungry okay. berarti orangnya masihlah lapar. Ngapar. Tapi kalau I was hungry kalau pakai kemarin atau sudah terjadi ya. boleh minggu tidak lalu lapar. sudah ceritakan bagaimana? Lapar. Sekarang sudah sudah tidaklah sudah, sudah tidak, tidak lapar, lapar lagi nah, karena laparnya itu I tadi was. atau kemarin gitu ya adi atau kemarin sekarang sudah tidak laparlah lagi jadi pakai kalau sudah terjadi ya, intinya kalau sudah terjadi itu pastinya was were kalau dia kalimatnya apa nomi nominal kalau kalimatnya verbal maka pakai bentuk kedua kedua ya nanti kalau kalian sudah besar nanti akan belajar kalimat apa kata kerja pep Ketiga. Nah, kalau kalian masih tiga. levelnya masih apa masih pembelajar pemula, jadi cuma pep dua aja, nggak perlu ketiganya. Ya. Pep dua aja. Oke, okay. saya lapar berarti I am hungry. Berarti kalau kayak gitu orangnya masih masih lah masih lapar. Tapi kalau I was hungry, orangnya sudah lapar atau su masih lapar atau sudah enggak lapar lagi? Sudah enggak lapar lagi. lagi. Oke, okay, terus gini. Ada kalimat gini. My mother was sick. Artinya bagaimana? Mama saya, kemarin sakit. Gak, gak usah gitu, gak usah dikasih kemarin. Mama saya, Mama saya sakit. saya, sekarang, saya, saya, tanya saya, Patan saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, Patan, berarti uh, sekarang masih sakit saya, saya, Enggak. Udah saya, lagi. Sakitnya itu kema, kemarin, kemarin atau tadi. gitu ya. Sekarang sudah saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, kalau kayak gini, uh, Didi, sekarang. Didi. Kalau kayak gini Didi. Uh, my mother is sick. Sekarang masih sakit, nggak? Masih, masih bagus ya? Kalau pakai gini, berarti masih sak masih sakit ya, Jadi beda ya, walaupun artinya itu nggak ada kemarin, kecuali kalau di Kamelia Serde atau Tuke gini ya. Baru ya. Kalau, kalau ada ini, baru dibaca hari ini gitu ya tapi kalau nggak ada today nggak ada yesterday itu jangan dikasih kemarin jadi bacanya sama aja ibu saya sakit kalau kayak gini juga sama bacanya ibu saya sa sakit. sakit tapi konteksnya itu maksudnya sakitnya itu kemar kemarin Masin. sekarang itu sudah tidak sakit lah nanti sudah tidak sakit lah sudah Masin. tidak sakit lagi Okay. Oke, ada pertanyaan Fatan sama ini? Fatan sama Didi? Gak ada ya. Untuk tugasnya dikumpulkan ini ya hari Rabu ya, karena nanti kita masih bahas yang masih bahas Hai yang pinsel. lama. Jadi tahan dulu. Yang Didi mungkin sudah, tapi Fatan sama teman teman yang lain mungkin masih belum. Nah, nanti kita jawab ini. Ini apa? Hari ini tuh nanti materinya masih masih sekitaran ini antara dua empat minggu ini ya oke oke okay, uh, okay, kalau tidak ada pertanyaan uh, karena sudah magis, uh, mas ayam, tutup ayam. dulu ya uh, mohon maaf tadi telat karena mas bakti salah jadwal ya. ayam, saya saya kira tadi uh, minggu ini sudah dua pertemuan tapi saya lupa kalau uh, apa ternyata uh, yang hari jumat itu hari pengganti oke okay, mas bakti ma mohon maaf ya nanti uh, ingat tetap belajar ya karena ini penting ya ingat kalau mau menghafal itu yang dihafalkan irregular atau reguler irregular irregular karena jumlahnya itu lebih sedih sedikit lebih sedikit nah yang ini itu sudah pasti nggak perlu dihafal kenapa karena belakangnya itu sudah pasti pakai e tambahkan e saja jadi ini terlalu apa terlalu banyak kalau dihafalkan jadi kalau menghafal itu yang yang ini ya. Oke okay. Mas Bakti tutup untuk kelas hari ini Makasih sudah gabung ya Oke okay. kalau kita lanjutkan di hari Rabu sekali lagi mohon maaf nanti nanti waktunya saya ganti ya nanti kapan-kapan kita ada kelas lagi gitu ya atau enggak waktunya Mas Bakti tambahin gitu ya Oke okay. Mas Betul tutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik sebelum kita tutup kelas ya. Seperti biasa kita akhiri dengan membaca Doa kafaratul Masih bersama